Halo guys <laughs> Jadi ini for the first time aku ngevlog ah, bukan ngevlog sih bikin video tapi sebelumnya aku udah bikin video ini for the first time bedok banget ya sok-sokan bahasa inggris apa lah. ini kali pertama aku bikin video yang langsung mampang muka aku kayak gini ya kan langsung kelihatan dan mohon maaf jika resolusinya nggak sebagus yang kalian harapkan ya kan soalnya ya ini malam-malam dan nggak ada kamera ini cuma pakai HP aku dan aku di sini mau bikin sebuah challenge cedek efek Ayo, efek efek efek efek nah gitu tepuk tangan juga tepuk tangan jadi aku mau mencalam Diri aku buat makeup padahal gak bisa make up guys. Percayalah, keburikan ini terpampang nyata. Jadi aku mau challenge diri aku buat make up tanpa brush dan tanpa um, apa sih namanya Pasti saput apa sih namanya ya? itulah yang kalian sering pakai buat make up. Jadi only pakai tangan gitu, jangan pakai tangan buat apapun itu. Jadi enggak pakai bantuannya namanya brush-brushan gitu. Dan ini uh, simple ya, make up simple oke, okay, gitu aja, langsung kita mulai yang pertama oke, okay, yang pertama ini aku, tadi kan udah pakai, udah cleanser dulu ya aku, udah bersihin muka dulu jadi ini aku yang pertama, aku mau mau ngapain? mau ini mau pakai mau pakai ini guys Apa ini guys? nah ini, beauty, Bliss, pakai BB cream Terus jadi pakai, pakai ya. Nah, aku udah bersih, tadi aku udah pakai hand, nah. hand sanitizer, hand sanitizer, hand sanitizer, hand sanitizer. Ya, itulah. Oke, okay. jadi ini kan aku udah bersih, tidak mau silahkan dimaafkan saja ke anhan saya ini ya kan yang penting konten gitu kan jadi jangan lupa ya tekan tombol subscribe terus uh, hidupin loncengnya dan juga klik like ya udah glow up lah 0,1% udah selesai guys anggap aja selesai life must goes apa sih mama life must go on life must go on nah life must goes on jadi berikutnya karena life must goes on berikutnya aku langsung nubasa basi ya kan kita bakal kasih eyeshadow eyeshadow palet aku ini ya ya pentol-pentolnya gitu Nih. aja pakai kamera gila kurang savage apa gua gila-gila-gila gila sih gila Oke jadi ya next kita bakal ayah ya, bibir kok kasih ini dulu guys ini adalah wadah baunya aku suka banget jadi kayak ah, ya. kayak cari itu buah-buahan bukan cari sini anggur mas strawberry ah ya amun mam mam mam uh, eyeliner Jadi, eyelinernya nggak tahu nggak harus kayak gimana kalau eyeliner sih harus pakai brush ya ini gila susah banget ah bisa guys tunggu sebentar finally kebuka ya guys Mbak tahu ini eyeliner merek apa karena aku udah lama belinya dan aku nggak inget mereknya apa guys ya ya pokoknya kurang lebih Ya, ya gitulah. Ya, tuh kan aku kidal ya, jadi jadi aku pakai tanjiri dan ini. Mana, mana. gak sih, jadi gak sih. Karena aku mager pakai maskara ya udah pakainya ini aja. Oke. Okay. Terus gimana kalau pakai blush on tanpa brush? Ini suatu yang bener-bener gila nggak sih pakai blush on tapi nggak pakai brush? Sini, guys. Ini beras. on aku ya, okay. guys. jari, lu pikir cap tiga jari. Abis dikubukin di mana, neng? kan? Abis juga kubukin di mana, neng? Kaya gini aja nih, dikubukin. Next, ada lagi nih si Wardah. Wardah, ya guys, ya ini Wardah nomor 43 pemain. Oh my god udah kayak tante-tante galak belum sih oke okay, kayaknya gitu aja ya challenge-nya ya sekarang aku mau ke rambut aku dan aku rapiin guys karena sisir aku ketinggalan di bawah dan kalian tahu kalau aku udah melepas rambut gini gitu, kayak damage-ku tuh nggak ada damage sih, maaf. Tadi gimmick doang, tuh lihat. nggak ada damage nya, aduh. Gimana sih, biar kayak berdamage kayak artis-artis. Oke okay, guys, sudah bergaya-gaya ya kan. Udah, Tek. manual banget ya kan gayanya, ya karena nggak bisa ngedit dengan bagus. Sekian, ada apa tadi? Challenge aku buat makeup tanpa brush dan ini cuman beneran ini enggak ada filter ya kameraku ya. Ini beneran cuman pakai blush on e eh, brush on cuman pakai BB cream dari Emina, terus Wardah Wardah Wardah gitu doang. isinya Emina, Wardah, Emina Wardah. Dan disclaimer ini enggak diendorse sama sekali dan jadinya kayak gini. Oke, okay, guys. See you on the next vlog Dadah